Salam Ayodi, salam semangat, salam kenaraat. Om Swastiastu adalah salam dari daerah Bali. Kali ini Kak Yani mau cerita tentang anak yang bernama Jana. Ia tidak mau tidur. Sudah malam, kamu harus tidur. Selamat tidur, anakku. Semoga kamu mimpi indah, ya. Canna hmm. uh. huh. tidak bisa. Jana keluar dari kamarnya. Ia mencari sumber suara itu. Peng dong neng dung, teng tong teng dung, deng dong deng dung. Wah suara apa ya? Jana tetap mencari sumber suara itu. Ia berjalan, berjalan dan... Jana mengintip dari balik pintu. Wah wow, ramai sekali ada banyak penari. Cantiknya ada bunga jepun diselipan telinganya. Hmm, Jana ingin menari juga. Adik-adik ah. Jana ingin menari. Kalian mau ikutan juga? Siap? Teng naung neng dung, teng naung neng dung, teng naung neng dung, teng naung neng dung. Wah jana gembira sekali mengikuti irama lagunya. Tapi ada suara yang sangat menyeramkan. Ada makhluk yang bernama Rangda. Boom, boom, boom, boom! Jana sangat ketakutan, dia. Rijana, Dia tidak ingin menyakitinya. Dia sedang merasa sangat kesakitan. Jangan sembunyi. Tolong bantu aku. Tolong potongkan kuku-kuku. kuku merobek buku-buku. Nanti aku akan membacakan cerita untukmu. Dengar, hal itu jana sangat gembira. Dia senang sekali kalau dibacakan buku-buku. Lalu, jana perlahan-lahan berjalan mendekati Rangda. Dia hati-hati sekali untuk memotong kuku Rangda. Potong, klak, potong klik, potong klik. Potong klik, potong klok. Wah adik-adik mau ikutan bantu? Yuk siap. Potong klik, potong klik, potong klok, potong klik, potong klik potong klok. Wah lihat kuku-kuku randa sudah bersih dan juga rapi. Sekarang giliran Rangga untuk membacakan cerita untuk Jana. Rangga pun membacakan cerita, tapi tiba-tiba ada yang berubah: tengnong. -teng. Penari berubah Mereka berubah menjadi Kunang-kunang Yang sangat cantik Kunang-kunang itu Menerangi tidur malam Jana Selamat tidur gadis Kecil Semoga kamu mimpi indah Ya Begitulah cerita tentang Jana yang tidak mau tidur. Aku Kayani. Sampai jumpa.